Halo Sobat Miko Selamat datang lagi ketemu dengan Mr. Miko Lama nggak ketemu, semoga kalian sehat Hari ini kita bakal mereview sebuah headphone Yang bisa dikatakan murah Ya nggak murah sih, ya lumayan Di angka 200an Saya beli di angka 235 Tetapi tidak murahan sama sekali Bentuknya elegan Kemudian suaranya bagus Kualitasnya bagus Semuanya memuaskan Apa itu? Ayo kita buka Ini ini adalah DBE Akustik GM250 DBE Akustik GM250 Kita lihat ya bentuknya kayak apa Saya sudah Melihat sendiri bagaimana Pertama Kita lihat dari bentuknya bentuknya seperti ini mungkin teman teman bisa melihat di internet untuk lebih detailnya tuh segini tuh dari pertama bentuknya itu nih hitamnya hitamnya ini hitamnya elegan dove sini nih dove elegan banget jadi aku nggak tahu kalau saya pribadi saya tidak suka dengan yang led yang berwarna warna lebih enak kalau dilihat itu dia hanya seperti ini tetapi sangat-sangat elegan kemudian yang kedua kabelnya untuk mikrofonnya dia bisa digerak-gerakkan dia adjustment banget bisa disesuaikan dengan mulut kalian dimana, kalian mau seberapa jauh dia jarak dekat jauh, itu akan menghasilkan suara yang berbeda, nanti kita akan coba langsung kemudian ini ada di bagian kepala untuk penyangganya, tuh ini bisa di bagian sini, hmm. tuh ini sangat menyesuaikan, enak. Kemudian yang paling penting, yang paling penting itu ada di nah, busa kuping, itu paling penting buat teman-teman yang suka main game, intinya yang durasi menggunakan headphone itu lama busa ini ini adalah yang paling penting ini bisa membuat atau ini yang menentukan kenyamanan dari headphone itu mau suaranya bagus tapi ininya bikin sakit nggak akan enak juga ini nih ya kita lihat ya sebesar ini nih sebesar ini lubangnya lubangnya tuh kuping saya nih kuping saya ini ukurannya berapa senti ya panjangnya ada kurang lebih 7 cm ini semuanya masuk di dalam lubangnya jadi tidak ada bagian kuping yang tertekan sama busanya ini busanya itu langsung menutup ini kuping nih langsung ditutup nah, langsung di dalamnya jadi tidak ada tuh daun kuping yang ketekan gini nih nggak ada, semuanya masuk ke dalamnya, dan itu membuat uh, kita memang tidak boleh lama-lama pakai headphone karena juga pasti akan lelah juga kuping, tetapi untuk durasi beberapa, be, untuk durasinya akan jauh lebih lama, Dan lebih nyaman kalau pakai LCD seperti ini, memang tampilannya gimana nih, tampilannya tuh elegan tuh besar besar anunya bagian kupingnya tetapi ini tidak berat sama sekali tidak berat ini ringan sekali nah nah nah dengan tuh kemudian nih diatur diatur nah, ini bisa diatur enak banget ini nah yang selanjutnya bagian konektornya ada yang konektornya dua headphone bagian mic dan bagian audio ada dua kalau di GM 250 GM 250 ini cuma satu dia sudah jadi satu jadi kalau misalnya ini mau dipakai di HP itu tinggal dicolokin tanpa butuh splitter tetapi kalau ini dipakai di PC saya menyarankan kalian membeli splitter yang female to to female jadi dia masuk ke satu satu lubang, dia akan mencabang Ke dua tempat, yaitu di audio dan mic Kalau enggak, ada kemungkinan uh, Ketika kalian tidak pakai splitter itu di PC uh, Bakalan cuma mic-nya yang menyala Atau uh, bagian audionya yang nyala Tetapi kalau misalnya sudah pakai splitter untuk di PC Dua-duanya akan berfungsi Jadi saya sarankan Nah, habis ini kita bakal coba uh, Bagian mic bagaimana, bagian sound bagaimana Halo, ini sudah direkam dengan mic dari GM250 suaranya cukup terdengar jelas karena saya melihatnya dari grafik di alat rekam saya naik turunnya cukup signifikan, jadi ada kemungkinan bahwa uh, suaranya cukup jelas tapi bagaimana untuk kalian? Ini saya dekatkan, ini saya jauhkan, apakah ada perbedaan? Kalau saya sendiri, rasa puas sepertinya. Dengan melihat dari grafiknya, dari perekam suara saya, naik cukup tinggi. Jadi ini untuk buat teman-teman yang eh, kerja dari rumah, membutuhkan telekonferensi, ini adalah salah satu pilihan yang tepat. Atau suka main game Gimana? Jelaskan suaranya Oke, okay, habis ini kan kita coba bagian audionya Jadi di dalam Di dalam sini ini Ini kan baru nyala nih musiknya Kedap, kedapnya itu membuat kita kayak mendengarkan kayak di bioskop gitu loh. jadi kedap langsung suara itu langsung masuk kupik nah bagian bassnya itu dia tidak besar tidak kecil tapi enak terus treble nya itu cocok lah enak lah kalau dibuat kuping saya ini pas tidak tidak over lah tidak apa ya tidak menghasilkan suara yang lebay ini, bagian di audio sini nih Top, aku rekomendasi banget buat teman-teman yang mencari headphone Kalau misalnya budgetnya ada di angka 200 200 sampai 250 Aku rekomendasi di sini Ini memang barang lama Barang seorang lebih Kurang lebih satu tahun yang lalu Kurang lebih satu tahun yang lalu Sudah ada kakaknya Atau eh, sudah ada adiknya Sorry, sudah ada adiknya di gm350 kalau nggak salah harganya di angka 300 memang agak lebih mahal ya tapi aku yakin juga pasti ada kelebihannya ya mungkin suatu hari nanti aku bisa beli kita bisa review juga yang gm350 nah yang gm250 ini sudah sangat sangat recommended lah kalau aku bilang mungkin juga ini bisa diginiin ini kalau kalian mau rekam nyanyi atau gimana ini sudah kayak mikrofon di depan mulut gini nih ini sudah mencukupi untuk masalah kenyamanan Untuk masalah harga, untuk masalah suara Untuk masalah mikrofonnya, ini sudah menjawab semuanya Aku bisa menyarankan dan merekomendasikan sekali GM250 ini tidak di-endorse, tidak apa-apa tidak apa. Youtuber kayak saya kok di-endorse Belum ada followernya juga Tapi ini recommended buat teman-teman yang sedang mencari Uh, habis ini ada lagi video untuk teman-teman yang work from home saya ada kebetulan saya juga work from home jadi kita senasib saya ada beberapa rekomendasi alat yang bisa digunakan untuk kalian bekerja di rumah ini baru salah satunya uh, lain kali kita akan mereview yang lain sesuatu yang berguna atau sesuatu yang absurd juga kalau itu menarik, kenapa enggak? Tapi untuk saat ini, kita review yang berguna-berguna buat kinerja kita. Tetap di rumah, jangan kemana-mana. Buat yang perempuan-perempuan, cari headphone ini juga bisa dipakai buat kalian. Nanti akan saya tampilkan di mana waktu istri saya sedang menggunakan headphone ini uh, ketika dia sedang melakukan teleconference dengan teman-temannya. -teman Tetap cantik tetap elegan, tetap menyenangkan dilihat untuk cewek jadi tidak membuat dia maskulin atau membuat menjadi sangat cowok ini tetap menyenangkan dipakai sama cewek tidak berat juga oke, sekian review yang saya hadirkan untuk headphone GM250 headphone yang tidak murahan walaupun harganya juga terjangkau tidak perlu mahal-mahal kalau memang Dadanya tidak terlalu banyak, tidak perlu dipaksakan, ini sudah menjawab semuanya, ini bisa, saya yakin ini durasi pakainya juga akan sangat-sangat panjang, tidak tidak hanya sebentar, dan kemudian apalagi, saya rasa sih itu sekian review saya, semoga ini berguna buat kalian yang sedang mencari headphone, uh, terima kasih, dadah. Aku nggak tahu harus ngikutin bagaimana, tapi ya udahlah pokoknya nih headphone-nya bagus deh. Dah, bye.